masyarakat jangan terlalu gugup nuklir itu adalah berbahaya bom. nuklir ini sekarang yang dibangun adalah teknologi yang modern. negara-negara di timur tengah, di asia selatan sekarang menggunakan energi nuklir karena sangat emang. indonesia belum ada. secara ilmu pengetahuan dan teknologi kita masih jauh kalah dengan lades negara-negara di kalau di asia soekarno sudah mengembangkan 6 tahun 60-an, mungkin tercapai. Nah, sekarang ini teknologi yang baik artinya ini, ini pembangunan berbasis ikut lagi forum di ini dengarkan gimana-gimana tentang nuklir dan jangan terlalu berafriori nuklir ini bahaya ini bom, ini aja, satu aja. lagi pak uh, ini kan kita kan masih belum sempurna takkan menerima ya. teknologi ini teknologi canggih terbang kan terus pun dari pemerintah teori, terkait dengan masyarakat yang ini tidak. Masih belum. Itu kan nanti apa? didiskusikan, Pak. Belum ada respon masyarakat terima atau tidak belum ada. Hanya segelintir orang. Nanti diskusi mereka ya, termasuk di daerah Sumatera. Ini diskusi, mereka. Banyak mereka akan tidak paham, tidak tahu awam itu gimana. Tetapi setelah disampaikan oleh pihak pemerintah, oke, ya, dan juga. Mereka juga akan menemukan Termasuk bapak-bapak sekalian Jadi ini yang perlu saya sampaikan Kita menunggu mereka penelitian Tentang tampak Karena digosong itu Pertama kenapa dipilih digosong Kenapa tidak diketampang untuk disambas kemarin Pertama dia di pulau yang tidak ada air laut bagi Itu diteliti Tapaknya di Bangus ini ada nada Kedua, untuk radiator ini, dia perlu juga air sumber air tawar, bukan air laut, bang. untuk menggerakkan radiator dan juga untuk mendinginkan radiator. Tapi nanti lebih ringkasnya dari wartawan. Saya akan ya, ya, ya, ya. bukan ahlinya tentang ini. Saya untuk ya, ya, ya. menyampaikan kepada Bapak Bapak dan mohon wartawan juga yang menyampaikan tidak baik, ya, ya. Ini jujur aja bukan untuk mengkayakan. Tapi untuk Indonesia, oke. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.